Telah sah menjadi pasangan suami istri dan hidup sehat, membuat Nikita Willy tahu satu persatu kebiasaan Indra Priawan. Diakui Nikita Willy ada kebiasaan Indra Priawan yang membuatnya cukup terkejut, yakni saat sang suami di kamar mandi. Awalnya, Nikita Willy penasaran sampai akhirnya ngintip saat sang suami pergi ke kamar mandi. Melihat kebiasaan Indra priawan, Nikita Willy merasa keheranan dan terkejut Artis cantik ini mengaku tak percaya bagaimana sang suami bisa melakukan kebiasaan tersebut Rupanya kebiasaan Indra priawan yang baru diketahui Nikita Willy adalah saat sang suami mencuci mukanya Dia kalau cuci muka kayak iklan face wash, kayak buar kemana-mana airnya kata Nikita Willy Meski telah berpacaran selama empat tahun sebelum A akhirnya menikah, Nikita baru mengetahui kebiasaan tersebut Artis cantik itu harus selalu mengelap kaca dan westafel setiap kali sang suami selesai mencuci muka Meski dirinya bisa meminta pembantu, namun rupanya Nikita Willy memilih untuk melakukannya sendiri Nikita tampak tak jijik jika harus membersihkan semburan air akibat ulah indera priawan di kaca wastafel mereka Aku enggak tahu dia cuci mukanya kayak gimana Akhirnya jadi setiap dia abis dari kamar mandi Walaupun aku enggak ke kamar mandi Pasti aku intip terus aku lat kaca sama Westafel Ujar Nikita Sementara itu, Indra Priawan mengatakan Belum ada kebiasaan dari sang istri yang membuatnya stres Sebelum menikah, Indra Priawan menuturkan Sudah mengenal Nikita Willy itu selama 4 tahun Enggak ada karena kami sudah kenal 4 tahun Jadi enggak ada yang bikin stres tuturnya